Welcome to Mobile Legend. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Jangan melihat ke belakang. Wasp. Okay. Warna. Launch attack! Salju yang turun Aku hanya punya senyuman itu. Gitu. ada kehangatan di sini ingatanku melengkapiku initiate retreat I love you. Bahaya, ini membuat ketagihan Gulita Aku ingat salju yang turun Request Ini membuat ketagihan. Kunci. Kamu pantas menerima ini. Ingatanku melengkapiku. Juhu. Tidak ada kehangatan di sini. mangan Yang kamu lihat hanya kegelapan. Warna Teraguan Aku lebih dari sekadar senjata. telah mempersiapkan cara kematian yang berbeda untuk semua orang. Lebih dari Sekadar Senjata Come to Mobile Legends. Five seconds till the enemy reaches the base. Initiate retreat. Smash them. All troops deployed. Jangan melihat ke belakang. katanku melengkapiku lari aku hanya punya senyum mas itu Geraguan Cukup hmm. Itu tidak sakit Tidak ada kehangatan di sini was father <laughs> Salju yang turun. Tidak ada kehangatan di sini. Team destroyed a turret. Mega kill. Shut down. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Tanpa kekuatan Spada Our turn Initiate retreat, retreat. Yang kamu lihat hmm. Hanya kegelapan Untuk Murnikan Ingatanku melengkapiku Terasa tidak asing Waspada Our Hentikan. menerima Ini. Yang kamu lihat hanya kegelapan. Aku memerlukannya. Jangan lari. yang putus. Tidak sudah sampai untuk apa. Kunci! Tidak ada kehangatan untuk Initiate ah. retreat. aku menemukan ketenangan. ke mana? konflik untuk apa? Semuanya akan dilahap oleh api. Mobile Legends 5 seconds till the enemy reaches the battlefield smash them All just is deployed Taurian tidak bisa lolos dari ledakan itu Bukan. Ini adalah kekuatan Arcade. Tempuran wabang! Kalian segera akan mengetahui... Uh. Shut Dunia api adalah wilayahku. Kau harus membuat skateboard api Kalian sebenarnya. Pangeran Sihir bukan. Ini adalah kekuatan arcade. yang tidak bisa lolos dari ledakanku Mungkin aku harus membuat skateboard api You destroy the turret Rasakan <laughs> panasnya api neraka been... Mangeran lava. Dunia api adalah wilayahku